dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak, silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi baik sebelum kita ke ramalan yang disini saya informasikan terlebih dahulu bahwasannya ramalan ini bersifat umum tidak bisa cocok untuk semua orang dari semua energi jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini silahkan stay terus di channel ini jika kamu kurang cocok silahkan cari yang lebih cocok kepada energi anda Di sini kita akan bahas tentang zodiak yang pintu kini akan sangat terbuka lebar di bulan Juli tahun 2021 untuk singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada zodiak yang pertama, selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang pintu resminya akan terbuka lebar di bulan Juli tahun 2021. Jika kartu zodiak sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang pintu akan sangat terbuka lebar.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 untuk judi yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak taurus yang dimana disini digambarkan seorang taurus pintu riskinya akan semakin terbuka lebar di bulan Juli Tahun 2021 di disini digambarkan seorang taurus akan bekerja lebih giat tidak mau menyerah pantang menyerah lebih disiplin lagi di dalam mengkontrol waktu yang dimana sini akan berdampak positif kepada dirinya sendiri dan di disini juga seorang taurus akan mengkondar dari yang menurun di bulan sebelumnya yang dimana di bulan Juli Tahun 2021 pintu riskinya akan sangat terbuka lebar karena seorang Taurus berjuang tak kenal lelah dan untuk sebuah energinya adalah kenaik cap. secara umumnya kenaik cap itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Taurus akan mendapatkan pintu terus yang akan sangat terbuka lebar di bulan Juli tahun 2021 yang dimana mana di sini kedisiplinan diterapkan bekerja dengan fokus yang dimana juga di sini fondasi kesehatan yang menurun, yang didukung oleh pasangan didoakan oleh pasangan serta dimotivasi oleh orang-orang di sekitar Taurus sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Star secara umumnya The Star itu diartikan impian, harapan dan cita-cita dan jika kartu start kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan impian harapan cita-cita seorang Taurus akan bisa ia wujudkan di bulan Juli tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan virus ini akan semakin terbuka lebar dengan suatu usaha yang pantang menyerah, kedisiplinan di dalam bekerja yang didukung penuh oleh pasangan, didoakan oleh pasangan, serta dimotivasi orang-orang terdekat Taurus sendiri. Dan untuk zodiak yang kedua adalah 6 of cup ataupun enam piala Untuk sudut yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer Yang dimana sini digambarkan seorang cancer pintu resekinya akan semakin terbuka lebar Di bulan Juli tahun 2021 Di sini digambarkan seorang cancer akan suka berbagi pengalaman kepada orang lain Suka bertukar pikiran kepada orang lain Yang dimana disini mengakibatkan seorang cancer akan mendapatkan sebuah ide yang membuat pintu resekinya akan semakin terbuka lebar Ide tersebut merupakan suatu usaha ataupun suatu pekerjaan yang mendatangkan income kepada dirinya sendiri, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Cancer akan suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang di sekitar, yang dimana di sini secara otomatis fitur akan terbuka lebar. Dan untuk support energinya, adalah Queen of One. Secara umumnya, Queen of One itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Cancer sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang mendapatkan pintu terus yang sangat terbuka lebar di bulan Juli tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan seorang Cancer dia di dalam pekerja mampu melihat sebuah peluang usaha dan suka berbagi kepada orang lain, suka berbagi cerita kepada orang lain, yang dimana di sini tujuan seorang Cancer untuk membahagiakan keluarga, membagi dan pasangan, serta di sini Cancer akan mendapatkan doa dan dukungan dari pasangan Cancer. sendiri jika kartu star kita gabungkan dengan Zolik, yang kedua di sini menggambarkan. Impian, harapan, dan cita-cita seorang Cancer akan bisa ia wujudkan di bulan Juli tahun 2021, yang dimana disini dikarenakan seorang Cancer mendapatkan pintu rezeki yang sangat terbuka lebar, yang didukung penuh oleh pasangan serta keluarga Cancer sendiri, dan di disini tidak tertutup kemungkinan pintu rezekinya terbuka dikarenakan seorang Cancer suka berbagi, yang dimana disini selalu tujuannya untuk membahagiakan sebuah pasangan, membahagiakan orang lain serta membahagiakan keluarga sendiri, dan untuk zodiak yang ketiga adalah second of sword, ataupun 7 pedang untuk judi yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan itu seorang Leo akan terbuka lebar di bulan Juli tahun 2021 di sini digambarkan seorang Leo mampu move on dan bangkit dari keterburukan yang dialami di masa lalu yang di dimana di sini seorang Leo akan berjuang untuk mendapatkan karir pekerjaan yang lebih bagus lagi yang berdampak positif kepada kehidupan keuangan seorang Leo sendiri dan disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang suka menatap masa depan dan tidak mau membawa masa lalu sehingga untuk menatap masa depan diperlukan kegigihan yang pantang menyerah yang dimana disini terus ke seorang Leo akan terbuka dengan kegigihan yang ia miliki sendiri dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Leo sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo akan mendapatkan pintu rezeki yang terbuka lebar di bulan Juli tahun 2021 yang dimana di sini digambarkan seorang Leo menatap masa depan dan selalu meninggalkan masa lalu dan berjuang untuk mendapatkan gaji pekerjaan serta mendapatkan income yang lebih bagus yang dimana di sini tujuannya untuk membahagiakan pasangan. Membahagiakan keluarga serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Leo akan mendapatkan doa dan dukungan dari pasangan serta keluarga Leo sendiri. Dan jika kartu destar kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan impian dan harapan seorang Leo akan terwujud di dalam bulan Juni tahun 2021, yang dimana di sini untuk membahagiakan pasangan membahagiakan keluarga, yang dimana di sini usaha yang dilakukan oleh seorang Leo adalah pantang merah melihat, menatap masa depan, dan meninggalkan masa lalu yang dimana juga di sini seorang Leo akan mendapatkan doa dan dukungan dari seorang pasangan serta keluarga Leo sendiri dan untuk sedikit yang keempat adalah five of cup ataupun 5 piala untuk judiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berjudiak Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan pintu yang sangat terbuka lebar di bulan Juli tahun 2021 di sini digambarkan seorang Virgo akan menemukan satu jalan usaha satu jalan pekerjaan satu jalan yang dimana sini mendatangkan income kepada dirinya sendiri yang dimana juga di sini seorang Virgo selalu menatap melihat masa depan dan di sini juga seorang Virgo selalu melihat pekerjaan orang lain yang lebih mampu dan yang lebih bahagia daripada dirinya. Dan di sini pengalaman tersebut akan dijadikan oleh seorang Virgo untuk mendapatkan pekerjaan karir kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo akan menata kembali hubungan asmaranya bersama seorang pasangan yang dimana di sini rezeki akan semakin lancar serta pintu rezekinya akan terbuka karena tujuan seorang Virgo adalah untuk memperbaiki hubungan asmara bersama seorang pasangan. Dan untuk support energinya adalah page open pentacle Secara umumnya page of pentacle itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Virgo akan mendapatkan tim terus yang sangat terbuka lebar di bulan Juli tahun 2021 yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo mampu melihat pengalaman hidup yang dimana di sini juga seorang Virgo mampu menata kembali hubungan asmara bersama pasangan. Dan disini seorang Virgo mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak, membahagiakan keluarga. Dan tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo akan mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak serta keluarga Virgo sendiri. Dan jika kartu The Star kita gabungkan dengan judi yang keempat di disini menggambarkan, impian harapan cita-cita seorang Virgo akan bisa ia wujudkan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus, kehidupan yang lebih bahagia, yang lebih harmonis, yang dimana di sini hubungan asmaranya akan mendukung. Pintu rezekinya yang sangat terbuka lebar. Dan di sini juga seorang Virgo mempunyai tujuan untuk membahagiakan anak, membahagiakan keluarga, yang menyebabkan juga pintu rezeki terbuka. Serta di sini seorang anak dan keluarga akan mendoakan seorang Virgo untuk mendapatkan keuangan kehidupan yang lebih bagus serta yang lebih bagus lagi.